kabar terbaru terupdate dan terhangat sedukar Leslar dunia baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ke kabar pertama di sini kita lihat ada kabar bahagia spesial vitamin manja dari Pak Otis persahabat ya di akun instagram pribadi miliknya Pak Otis mengunggah sebuah postingan momen bersama Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah dukungan dari orang hebat bos besar TV sahabat ya bos Antv dunia selalu memberikan spesial kejutan yang mana mendukung penuh mensupport untuk hubungan idola kesayangan kita lihat ke Selanjutnya ya ya, keselit berikutnya Masya Allah kebersamaan yang sangat luar biasa Ini adalah ketika tapping cinta menilai Leslar sahabat ya Dukungan selalu diberikan dari bos-bos TV, orang-orang hebat persahabat yang Untuk dan Rizky Billar Masya Allah luar biasa Dan kita lihat persahabat yang dalam postingan tersebut Banyak sekali komentar dan tanggapan dari fans Ya, ini dari akun Leslie Gila, underscore Jarmi mengatakan dalam kolom komentar masya Allah terima kasih Pak Otis Hajarin dan Antv official Selanjutnya para sahabat komentar diberikan dari akun Instagram Lucy underscore para sahabat, yang mengatakan masya Allah Dedek cantik banget tuh para sahabat yang memang penampilan Leslie. Selalu cantik dan selalu membuat kagum penggemarnya prasabat, ya tentunya kita semua fans Lesley Lovers Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Bilar Dan kita doakan yang terbaik untuk pernikahan tentunya Lesti dan Rizky bila Berikutnya persahabat kita lihat di sini ada unggahan special momen juga yang kita dapatkan yang mana di sini momen yang membuat kita bangga bahagia juga kepada kepribadian Rizky Bilar. Masya Allah persahabat ya ayah terjara sampai digendong tuh sambil dirangkul juga Masya Allah luar biasa makin kagum sama idola kita Rizki Bila dan kita lihat cium tangan dari Abang Bila terhadap sang calon mertua, masya Allah semakin luar biasa kagumnya, apalagi tentunya ketika melihat Rizki Bila berpelukan bersama calon kakak ipar, masya Allah luar biasa, mudah-mudahan tentunya semuanya dilancarkan dan semuanya disukseskan, amin ya robbal alamin. Unggahan tersebut juga telah di oleh akun Instagram HP Rayat Kata Sultan Ada kalimat kaitan juga yang dituliskan gua makin kagum sama kepribadian losas Masya Allah para ya Dan tentunya banyak sekali komentar yang diberikan Dari akun Instagram Rikca Absari 12 mengatakan Bener banget pas sadar langsung turun Duduk di bawah plus salib Masya Allah luar biasa tentunya makin bangga, makin bahagia selalu mengidolakan Lesti maupun Rizky Billar. Berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial momen juga yang kita dapatkan Rizky Billar video call bareng Lesti kecil, para sahabat ya dan memperkenalkan nih kepada sahabat-sahabat terdekatnya, masya Allah dan ada momen yang spesial juga. Ferdians tentunya mensugesti Rizky Bilar menganggap Lesti adalah sahabat semasa SMA-nya Aduh luar biasa banget ini pas sahabatnya <laughs> Masya Allah terhura banget begitu bangga Tentunya Rizky Bilar kenalin dedek Lesti ke sahabatnya Patut kita idolakan, patut kita banggakan Mudah-mudahan punya banyak orang yang selalu mendoakan, selalu mendukung untuk Lesti dan Bilar dan berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada momen spesial yang mana ketika video ke Rizky Pilar suruh Lesti untuk tersenyum persahabat ya ternyata oh ternyata Rizky Pilar men screenshot Dedek Lesti kejora hmm, luar biasa kiatnya persahabat ya selalu bikin baper selalu bikin bahagia aja untuk kita semua. Unggahan tersebut pun diunggah atau di oleh akun Leslar Anda suka Kalimat Gessen juga dituliskan dalam postingan tersebut Maaf ya post dikit aja Soalnya suka banget lihat dia screenshot bininya lagi pose senyum Tuh persahabat ya Diam-diam Rizky Bilar Screenshot Lesti kejora Ketika pose tersenyum Para sahabat, ya, luar biasa Dan kita patut bangga Kepada idola kesayangan kita ini Selanjutnya Para sahabat, kita lihat juga Yang mana tentunya kita mendapatkan Informasi juga persahabat ya Untuk malam hari ini Bakal ada lanjutan juga Untuk Cinta abadi Leslar mudah-mudahan Ada kejutan yang paling bahagia Apalagi spesial pengajian Benar, benar saja ada kejutan yang tentunya kita dapatkan malam hari ini Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian bersahabat mengenai informasi tersebut Silahkan berkomentar Kami mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh